Apakah lagu itu haram? Jika haram apa yang haram lagu atau musiknya? Yang haram musik haram. Lagu tidak sampai pada derajat haram, tapi tidak boleh seorang kebiasaan nyanyi lagu ya. ya. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan apa namanya seperti lagu-lagu tersebut tidak sampai pada derajat haram. Yang haram apa alat musik. Ya namun bukanlah kebiasaan seseorang nyanyi, sesekali tidak jadi masalah untuk memberi semangat untuk menghilangkan kepenatan dalam safar itu boleh-boleh saja. -boleh. tapi kalau selalu nyanyi selalu nyanyi, ini lama-lama diasyik dengan lagu dan lupa dengan al -Quran. lupa dengan Al-Quran